Pemerintahan 2019 sampai 2020 Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan Satu pro puskesmas kelurahan yang terbangun Lima tahun loh Jadi Jakarta itu memiliki 267 kelurahan Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan Yang terdekat gambir ya itulah pokoknya Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan belum terbangun puskeskelurahannya ngisi sini sini itu loh statusnya apa nggak mencapai target jauh dari target orang bangun lima belas limang tahun masa nggak bisa bangun satu